Wow. ini anak-anak bocil yang video ini nih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya andy di channel lain take Cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya Cuy Seperti biasa saya cakap jangan lupa pasu tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP Cuy Jaga kesehatan pastinya Cuy Oke sebenarnya untuk hari ini saya nggak mau buat video dulu Cuy Dikarenakan saya uh, kena flu gitu ya uh, batuk gitu ya batuk Korang bisa dengar suara saya seperti ini Cuy saya kena flu, batuk, anak saya juga yang masih umur 2 tahun batuk juga cuy, istri saya pun sama gitu ya. <tug> Tapi saya berusaha banget untuk menghibur orang, cuy. Di konten ngakak plus spesial Ramadan kali ini, cuy. Ya, di sini spesial Ramadan, cuy. Ya, jadi kita akan mereaksi video-video yang ada di TikTok, tapi spesial Ramadan, gitu ya. Untuk grup yang ada di Facebook, koran bisa follow saya nanti, saya cantumkan di bawah, cuy. Ya, linknya koran bisa follow dan bisa berikan video-video yang menarik juga, gitu ya. Saya tengok banyak video-video yang teman-teman kirim, tapi bukan tema Ramadan, gitu ya, tapi lebih ke kelakar aja, ya, lebih ke ngakak aja, gitu ya. Oke di sini saya sudah menyiapkan videonya cuy, ada beberapa ada banyak di sini jadi tapi saya akan memilih gitu ya saya memilih saya reaksi semua kalau ada video yang nggak cocok untuk tema kali ini ya tema bulan suci Ramadan kali ini saya akan skip ya nanti di editing saya hilangkan gitu ya tapi video yang teman-teman kirim nanti saya react gitu ya Oke sebelum kita lanjut buat korang kalau memang suka dengan video ini silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya kalau nggak suka dislike aja atau skip aja video ini cuy Langsung aja, kita ke video yang pertama. Oke, okay, ini video pertama, cuy, yang mana judulnya adalah "Siapa Pernah Jumpa Customer Macam Nih". Bang, Ih. Bang, Ih, kenapa tadi itu coba? Kita ulang dulu, cuy, kok bentuk... <susuk> Bang, spec ni betul berapa lah? Baik, kat depan ni dia ada yang 25, dia ada yang 35, dia ada yang RM20, Bang. Buat mahal sangat eh. Abang, jangan buat macam tu, Bang. Harga ni memang kita dah buat harga special dah, Bang. Kalau mahal sangat biar aku belah dululah. Ditiru pula tapi itu Kenapa ya macam tu ya? Kita ulang dulu just, satu kali je ya. Tak bisa. Bagaimana sih? Bang, beg ni satu berapa lah? Beg kat depan ni dia ada yang ya 25, dia ada yang 35, dia ada yang RM20. Bang, buat mahal sangat ni. Eh? Bang, jangan buat macam tu bang. Harga ni memang kita dah buat harga special dah bang. Kalau mahal sangat biar aku belah dululah. Ini diikuti <SIS2> <SIS2> Saya tak paham tuh Ci Saya tak paham juga Kenapa bisa uh, Macam ini ya Oke okay, next Oh olahraga ini Kok Ini maksudnya temanya itu untuk Apa namanya ini Salto gitu ya mungkin Mungkin salto atau gimana sih Kok dia ngerosot kayak gitu ya Oke, oke, oke, ini singkat banget. Video selanjutnya sih. Ini kayaknya belajar gitu ya Belajar azan gitu ya Tapi dia Allah wakbarnya cuma sekali aja. Kalau azan kan dua kali gitu ya Kita tengok ulang cuy <laughs> Aduh sorry cuy Kalau saya tertawa dahaknya banyak gitu ya Oke okay, Kita ulang dulu okay, oke oke oke ini kayaknya memang uh, lagi ada ini cuy, belajar, belajar azan gitu ya. Jadi wajar aja lah kalau salah cuy. <laughs> Tapi lucu gitu ya. Mungkin, mungkin karena grogi cuy ya. Terkadang kalau kita grogi kita udah lupa yang kita hafal gitu ya. <laughs> Aduh ada-ada aja ya. Oke, okay, next video selanjutnya. Oke, okay, video apa ini cuy? Cak, ini HP lu tadi ketinggalan. Jadi gua cas aja. Cak. Maksudnya? Tunggu, kita baca ulang lagi cuy ya. Cak, ini HP lu tadi ketinggalan ya. HP-nya ketinggalan, difotoin. Jadi gua cas aja, di charger gitu ya. Dia tanya lagi, Cak. Apa sih? Ini kok gua loading banget ya? Kita lihat aja komentar cuy. Gua kayak enggak paham gitu ya. Nah, ini ada yang komentar cuy. Seketika aku mikir. Ya saya juga mikir gitu ya. Maksudnya apa ya? HP-nya tetap di tangan dia, tapi tetap WhatsApp yang punya HP. Oh, my God. gue paham ya gue paham maksudnya begini cuy <tuh> ini HP ya maksudnya ini apa phone-nya ini cuy ketinggalan gitu ya tertinggal gitu tertinggal di rumah dia terus dia WhatsApp gitu ya karena uh, low baterainya low ya. makanya di charger gitu ya dia nggak nyadar dia WhatsApp temannya nih si Sica ini Padahal phone itu ada dengan dia, gitu ya? Nggak tahu, saya jelaskan kayak gimana, tapi saya harap kurang paham lah. Ya, saya harap kurang paham. <laughs> saya baru paham pas baca komentar, cuy. <laughs> Waduh, <laughs> iya, iya, gue kok lama loading ya. Oke, oke, oke, oke, next. Aduh gue harus benar-benar fokus sebenarnya ini Iya <gifat> benar juga ya Aduh <tik> Lebih parah sih ya. Saya sebelumnya saya sudah mereaksi video yang begini juga salat cepat gitu, tarwi salat cepat, eh apa salat eh, salat tarwinya cepat gitu ya. Tapi ada bacaan ininya, apa namanya alfatehanya cuy. Tapi ini enggak ada gitu ya. Ini lebih parah lagi sih. Kita coba dengar satu kali lagi cuy. Ini cuma Allah Akbar alaikubar alaikubar shalallahu alaihi wasallam itu aja. Ada, tapi ini sih bukan. Ini sih ajarannya sih beda, sih. Kalau begini sih, ada ya, ada al-Fatihah, -Al tapi kayak al-Fatih. Apa al-Fatihahnya tuh di disingkat gitu ya atau gimana sih gak paham ini cuy makin kesini sini makin aneh gitu ya coba kita baca komentar cuy siapa tau di komen biasanya komentar itu lebih cerdik gitu ya ini ada yang komentar cuy definisi satse oke okay, saya paham ya maksudnya ini Berang berangkat tarwi pukul 19.00 pulang tarwi <laughs> Satu detik, <gulau> gue tinggal wuduh, udah kelar aja tarwi. <gulau> dia sementara wuduh, ya, dia terlambat ya wuduh. Pas dia masuk, udah, udah kelar tarwi, udah selesai tarwinya, cuy. Ya, ini cukup cepet banget gitu ya. Aduh, ini sih parah sih menurut saya, cuy. Oke, okay, next. <gulau> oh, amat deh, <tuh> <SILENGALITAN> ini kalau di eh, Malaysia itu sebutnya apa ya? Kalau di kampung saya itu bilangnya madamulu gitu ya. Yang la ilaha Kayaknya ya. Madamulu kah? Ya kalau di kampung saya madamulu sih. Kalau di kamp eh, di Malaysia ya, mungkin di Malaysia persisnya beda-beda lagi sih ya. Negeri-negeri di Malaysia itu kayaknya beda-beda atau sama aja gitu ya. Ini kita ulang lagi sih ya. Tapi kayaknya Bapak ini semangat Mada banget oh komentar ya pulang nyari paramix Maksudnya ini pulang-pulang nyari paramex ya Maksudnya pulang-pulang langsung cari obat sakit kepala gitu ya Ada-ada <laughs> aja ya Takut kayaknya kayak kesurupan gitu ya Oke okay, next Oh amat ikat tuh Anggur darahnya. Mm. Oh, buka puasa <laughs> Anggur <Andun. laughs> Oh amat Trulah Ini teman, teman macam apa? <laughs> kurang, orang tengok ya, kurang tengok dengan seksama gitu ya. Nih. Oh, mati ke tuh? Angin darah nih lah. Angin bokong toh. Oh, mati dikira sosis ya dia cakep tadi nih apa ini sosis? <laughs> Astaga. Astaga. <laughs> orang tengok, kita tengok lagi ya <laughs> oh ama tika tuh sepiring berdua sepiring berdua aduh sumpah langsung sakit kepala gua ternyata di piring apa di piring mereka itu memang ada sosis gitu ya saya gak mau membahas ini terlalu panjang cuy aduh Sakit banget Oke okay, next Oh <laughs> abate Aduh Kenapa sih bocil-bocil tuh Gak tau kenapa bocil-bocil yang ada di Indonesia tuh Ada-ada aja tingkahnya cuy Korang tengok ini cuy karena nggak ada tempat, mungkin karena terlalu sempit ya. Dia sholat di atas. Tapi enggak, saya nggak tahu ini sah apa enggak gitu ya. Oh, amat ikat tuh. Hmm. <laughs> oh, amat ikat tuh. <laughs> Aduh. <laughs> saya belum bertanya dengan siapa, Pak Ustadz atau siapapun ya tentang sholat. Apakah sah ya kalau kita sholatnya di atas gitu ya di atas yang cepat tempat yang sempit gitu ya aduh ada-ada aja sih oke okay, next mati katu <tuh> <tuh> Kan, <laughs> mereka itu gimana sih? Ya, korang tengok. Ya, korang tengok baik-baik. Ya, oh <laughs> amat orang, lagi khusus, benar-benar ya, berdoa ya. gitu. <laughs> Terlihat komentar biasanya, tuh komentar lucu. Kalau gini sih, ini <laughs> pahalanya nambah. <laughs> ini ada lagi komentar pahalanya diambil semua. <laughs> pahala dia ya, sementara berdoa diambil sih, <laughs> penyamun pahala. <laughs> Oke, okay, next. Oh, bangunan sahur. Ih, uh, ada pocong. Oh. Pocongnya nyangkut. Uh. Itu tajam itu. Enggak, enggak keiris atau gimana sih? Eh. Padahal tajam itu loh. Enggak ini ya Wah ada-ada aja ya <laughs> Yang bangunin sahur itu pocong gitu ya <laughs> Oke okay, next oh tuh. <laughs> Ini anak-anak bocil yang video ini nih <laughs> <laughs> Oh senggu <laughs> Itu ulang dulu sih. <laughs> oh, amat ketak Itu loh, satu kali itu amat deh, ketuk. Langsung aja kita next yuk, ya, gue gak tau video tidur Oke video yang terakhir ya, video yang terakhir <tuh> Gue tarik <nafas. tuh> Video yang terakhir sih Oh, apa tiga tuh? Engga, e. <hati> <tos> ini kayak video terakhir ini kayak gak apa? Udah nggak lucu lagi gitu ya karena yang video. <tos> <hati> Oke, okay, kalau yang soal ini ya video yang terakhir ini, kalau menurut saya sih, uh, kalau kita berbagi makanan di saat puasa sih ya saat apa nih berbuka nggak jadi masalah sih ya karena namanya juga anak-anak gitu ya dia mau cakap apa atau cakap bagaimana, <laughs> Gue teringat terus sama video yang itu cuy, oke okay, cuy itulah tadi beberapa video <laughs> Itulah tadi beberapa video yang uh, cukup menghibur saya ya Dan cukup membuat saya juga menderita gitu ya Saya gak, apa, nah, gak bisa lepas untuk tertawa karena sementara tenggorokan ini sakit banget cuy Jadi kalau uh, esok atau lusa saya tak buat video kurang paham lah cuy ya Tapi saya mendapatkan video yang lucu banget sumpah <laughs> Saya teringat terus cuy, nggak tahu nanti kalau saya tidur pula nanti cuy, Gak lama ini dap masuk dalam mimpi saya gitu cuy ya. Kalau saya sudah tertawa berlebihan seperti ini, itu biasanya saya bawa mimpi cuy. <tuh> Oke okay, dan mungkin itu aja cuy. Semoga kurang terhibur. Apapun yang saya pertanyakan dalam video ini, apapun yang tidak saya pahami ya, orang bisa bantu apa namanya uh, komentar di bawah. Jangan lupa di like cuy ya. Jangan lupa bantu like nya. Saya cuma meminta like dengan komentar je di video-video saya cuy. Saya tak meminta apa-apapun yang berlebihan cuy. Karena memang niat saya untuk membuat video ini itu menghibur korang gitu ya. Menghibur korang. Walaupun kondisi saya hari ini memang tak baik. Tapi saya akan berusaha gitu ya. Saya akan berusaha menyapa korang. Jadi kalau korang bertanya video saya tak ada untuk beberapa hari. orang sudah paham gitu ya. Saya lagi flu gitu ya. Lagi batuk cuy ya. Oke okay, cuy. Dan mungkin itu aja. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya ini Thank You Next. Thank you next dan nah, thank you next. Bye. <laughs>